Kita ke review makanan lagi guys. Oke okay guys, kita langsung saja lihat makanan ini. Dari nah, guys, kita udah ada dua box makanan yang akan di kita review hari ini guys. Itu apa aja ya guys ya? Kita langsung aja buka guys. Oke, okay, itulah ketiga satu dua tiga. Wow. Nanti guys, di sebelah kanan ini ada Wigoreng goreng. Lihat mie goreng. Dari sebelah kiri nih guys, itu ada batagor Wah, ini sangat enak-enak guys Oke okay guys, nih batagornya kita dapat saus Ini saus pedas ya Dan potongan telur juga Dan ini saus kacangnya, wow, banyak banget guys Di mie gorengnya kita dapat potongan telur Terus potongan sosis juga guys Dan potongan batagor juga Wah, ini paketnya lengkap banget guys Oke okay guys, kita langsung aja coba yang ini pertama mie gorengnya ya Kita coba mie gorengnya dulu Oke okay, kita singkirin dulu batagornya guys Baik okay guys, kita nyoba dulu mie gorengnya Ibu mie gorengnya itu sangat menarik banget ya Dari mie aja, sayur-sayurnya tuh banyak banget guys Wah Dan aromanya ini bergema, minyak gorengnya sangat kecil, guys. Oke, okay, guys, kita langsung aja coba ya. mie gorengnya oke, okay, guys. Kita langsung coba mie gorengnya ya. Sinyal, wow, mie gorengnya itu ada tekstur jeruk, daun jeruknya ya. Ini sangat enak banget ya, sinar. Wow, iya eh, bener guys. Texturnya tuh ada daun jeruknya, dan ini ada daun jeruknya guys. Dan nah, ini tuh lengkap banget ya guys, dari toge terus sawi dari sayuran apa lagi nih? terus gubis juga ya kol cool. nih kalau desain tuh gubis bro kalau kalian nggak tahu hilangnya apa ini sayurnya lengkap banget minyak dan tes dulu. dan rasanya itu ada daun celupnya guys ini yang bikin enak jadi rasanya Oke sama makan lagi guys Mie goreng ini gak terlalu pedis ya Jadi dia tentunya manis Dan daun jeruknya tuh kerasa banget guys Oke okay guys, kita makan lagi Bismillah hmm. Wow Oke okay guys, sekarang kita coba dengan sosisnya Ini termasuk lengkap banget Mie gorengnya ada potongan sosis Dan potongan batagur Wah, guys. Wow, banget guys. Hmm. Wow, bakal enak banget, guys! Ini tuh recommended banget buat teman-teman di rumah, ya. Ini, ini aku nggak tahu daun jeruknya tuh besar-besar banget, guys. Potongannya oke, guys! Kita langsung aja makan lagi. pake batagor bakso. Hmm. wow batagornya agak guys di mie goreng ini aku belum dapatin kalau ada ayamnya ya, gitu ya sepertinya sih ini gak ada ayamnya guys gitu. jadi kita toppingnya diganti dengan sosis dan batagor. ini enak banget sih guys. ini rekomendasi banget buat teman-teman yang nyobain mie goreng dan berasa daun seluma guys. enak banget. oke, lah. oh, batagor. Ini, ini sosis, ini sosis ayam atau sosis sapi nggak ngerti hmm. ini gua tuh suka banget dengan mie goreng ya, jadi ini sangat pas dan cocok banget apalagi ditambah dengan batanggur bakso ya sama sosis wah enak banget ya, kurang sih ayamnya, kalau ada ayamnya lagi lebih lengkap lagi guys oke, okay. buat teman-teman ini saya rekomend banget ya Oke okay guys, buat teman-teman yang ingin order mie goreng spesial ini harganya tuh murah banget guys. Hanya 10.000 kalian bisa makan mie goreng yang super lengkap nih guys. Kalian dapat mie goreng dan potongan telurnya guys. Ini potongan telur. telurnya. Hmm. Dan ini guys, harganya tuh murah banget hanya 10.000 guys. Itu sangat murah banget sih bagi saya. kita dapat batagor bakso. Ini renyah banget dan crispy. Nah. Luar pokoknya. Oke, kita kasih potongan batagor bakso dan sosis. Ya, sosis. Bodinya kita makan enak banget. Yang bikin enak tuh rasa daun jeruknya guys, jadi itu enak banget. Wow. Oke okay, guys, buat teman-teman yang ingin order mie goreng spesial ini, ntar aku cantumin Facebooknya di deskripsi ya guys ya. Buat teman-teman yang ingin order dan harganya satu per box ini guys goreng spesial ini lengkap tuh harganya cuma Rp10.000 waduh murah banget guys kalian harus coba ini, ini recommended banget buat teman-teman Ini enak banget gorengnya ada tes tool daun jeruknya ada ini gak terlalu pedis entah bisa di request atau enggaknya aja guys ntar aku catu media deskripsi ya kalian mungkin bisa request soal pedisnya lah berapa ya kalau ini sih enggak pedis emang aku tuh nggak suka pedas guys, jadi ini enak banget dan pas banget buat saya. Oke, okay. buat teman-teman yang ingin order, ntar aku tesin di deskripsi. Buat mie goreng ini sangat recommended banget buat teman-teman di rumah. Oke okay guys, langsung kita next ke makanan selanjutnya. Ini guys, habis ya. Oke okay guys, sekarang kita akan review batagor spesial ini guys. Wah, ini batagornya bukan main lagi guys, tuh. Batagor besar banget guys. Saya juga 10.000 guys. Jadi ini murah banget batagornya. Kita dapat saus pedas dan saus kacang guys. Oke, kita buka saus kacangnya guys. Wah, ini saus kacangnya buka kaleng kaleng nih guys. Ini banyak banget sumpah. Sekarang kita taburkan di atas nih, kita ya Oh, kayaknya kita harus sendirikan softkacang guys oke okay, kita cukup aja skin aja lah, okay guys. Oke okay, kita kiri dulu. Oke okay, sekarang kita coba batagonnya ya, nih ini, ini batagon bakso. Kita langsung cocolin sini guys ya. Ini enak banget guys banget sekarang kita pakai tangan aja supaya kita enak nyocolin Sekarang kita nyocolin ke sambal yang pedis ya guys Udah ya. di gas sambal yang pedis Bismillah Oke, okay. main Yo teman-teman, kita cobain batagor Ya kita cobain ini, kita makan batagor guys Entah mana dari mana, saya nggak tahu saya suruh nyobain guys Ya kita langsung saja guys, kita makan batagornya Kita coba Oke mana jangan bismillah. Oke ya guys, kita coba ini mata ini guys. Gimana? Kayak sambal apa? Ini pakai sambal kayak ibarat saus tomat guys, tapi bukan saus tomat. Ini sambal apa? Sambal khasnya. Kita coba disuap pas banget guys dan rasa baksonya enak banget guys dan dia tas teksturnya lembut banget dan tahunya juga lembut tidak terlalu keras dan krimnya juga dan dia ada campuran telurnya juga guys baru dipotong potongannya tidak terlalu besar, sedap besit yang banget guys. habis kapan pokoknya enak banget just yes. lumer dan dia teksturnya lembut dan keruknya juga ada dia ada dua macam ini ya ada keruk dan ada ya, so much ini kayak bentuknya somai guys somai ya dan ada yang kriuk jadi teksturnya yang lembut pokoknya yang so hmm. bagi teman-teman ini recommended banget guys untuk kalian ini cemilan berat untuk nyemil nyem sama sekeluarga mungkin satu box ini harganya juga terjangkau murah banget 10ribuan kalian sudah dapat sambal kacang sama sambal kayak sambalnya sambal tomat guys tapi bukan sambal tomat dia gak? please oke okay guys yang kalian pokoknya kalian harus pesan guys ini lumayan banget tidak pesel guys jadi harganya cuma masuk nanti kalian kalau pesan nanti aku tulisin di deskripsi apa? deskripsi yes. Oke, okay, sekian reviewnya, hari ini makanan gua ini sangat overrecommend wow. banget guys Oke okay, guys, jangan lupa subscribe dan bagikan dan like Oke, okay? swon, aku pamit Terima kasih buat teman-temannya udah subscribe ya Swon, aku pamit